Jaksa penuntut umum meyakini bahwa Ferdi Sambo melakukan pembunuhan berencana, dan menjadi otak obstruction of justice. Ah, mengakibatkan hilangnya jawab korban lupian sayur suara dan luka, dan luka yang mendalam bagi keluarga Terdakwa berbenuhi, dan tidak mengakui perbuatannya, dan memberikan terang di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan perasaan dan keganuan yang luas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua sudah masuk pada tahap akhir, yaitu pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU, yang sebelumnya dalam perkara yang sama, terdakwa Riki Rizal dengan kuat maruf, oleh Jaksa Penuntut Umum hanya dituntut 8 tahun penjara. Pada sidang selanjutnya dengan terdakwa Ferdi Sambo, yang menjadi dalam utama dalam pembunuhan tersebut, serta otak terjadinya obstruction of justice atau perintangan penyidikan, yang membuat lebih dari 90 orang anggota kepolisian harus menerima dan menjalani sidang kode etik, bahkan ada enam orang mendapat pemberhentian dengan tidak hormat dan menjalani sidang sikil. Perbuatan Sambo ini banyak menelan korban, yang berdampak corengnya kehormatan kepolisian. Kekuatan dari seorang Sambo yang memiliki pangkat dan jabatan yang sangat ditakuti, yaitu sebagai kepala divisi provos dan pengamanan di internal kepolisian atau sering disebut sebagai polisinya polisi, sehingga membuat anak buahnya tak berani menolak perintah yang Sambo perintahkan. Namun kini Sambo harus mengalami dan menerima hukuman yang cukup berat atas perbuatannya. Kemudian bagaimana nasib anak buahnya yang menjadi korban perintah Sambo, Sampaikan pendapat Anda pada kolom komentar.